Halo, salam berjumpa kembali di channel Jadi Ilmu uh, Sahabat. Hari ini merupakan hari-hari yang uh, menegangkan bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan tes UTBK. <tuh> Kenapa harus disebut hari menegangkan? Karena ketika pandemi covid Membuat persiapan tes UTBK itu terganggu Teman-teman juga harus biasanya les ke bimbel, ke sekolah juga terganggu uh, Pihak panitia juga terganggu Nah, untuk kali ini saya ingin berbagi tentang Kira-kira teman-teman itu mau kuliah di negeri atau swasta? negeri atau swasta. Mengapa ini menjadi penting? Karena sudah kita kita bersama bahwa penyelenggara pendidikan di Indonesia itu selain diselenggarakan oleh lembaga negara atau PTN, juga diselenggarakan oleh uh, universitas swasta. Nah, dalam memilih perguruan tinggi, terkadang teman-teman itu bertindak tidak adil. Berpikir yaudah negeri dulu, kalau nggak dapat baru swasta. Jadi teman-teman soal swasta itu pilihan nomor dua, kalau pilihan terbelakang. Padahal, menurut kami itu ada benarnya juga ada tidak benarnya. Nah, sahabat, saya ingin mencoba membagi pengalaman atau penga berbagi pengetahuan tentang alasan memilih PTN atau swasta sehingga tema yang saya ambil pada kesempatannya adalah 6 alasan sebelum memilih PTN atau swasta sahabat pemilihan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta merupakan awal dari teman-teman Melangkah untuk meningkatkan keprofesionalan diri teman-teman Agar menjadi calon-calon manusia yang memiliki kompetensi yang uh, berkualitas Nah dalam memilih perguruan tinggi Baik negeri maupun swasta Pertama parameter yang harus kalian teman-teman tentukan adalah Pertama adalah kualitas dari universitas tersebut jadi kita bandingkan nih teman-teman jadi kenapa saya milih PTN ini terus kenapa saya milih PTN ini nah, lalu ketika negeri kita sudah tahu bahwa perguruan tinggi di Indonesia itu sudah terawasi oleh BAN PT atau badan akreditasi agreditasi nasional perguruan tinggi sehingga ada universitas yang akreditasi A, B, dan C, serta D. Nah, akreditasi-akreditasi inilah yang menjadi acuan ya, untuk melihat kualitasnya. Akan tetapi, seringkali perguruan tinggi negeri ini selalu dianggap selalu lebih baik dibandingkan swasta. Nah, teman-teman, Ketika teman-teman memutuskan kartu negeri, sudah, pasti. Kualitasnya terjamin. Karena ini memiliki negara, fasilitas negara, dapat anggaran dari negara, kan? kemudian banyak kerjasama dengan pemerintah ataupun universitas dari luar negeri. Nah, lalu bagaimana dengan swasta? Nah, untuk yang swasta, teman-teman harus benar-benar jeli memilih ini universitas, swasta atau PTS ini, kualitasnya seperti apa? pilih aja sudah lama nah belum tentu kualitas pendidikan suatu universitas swasta itu juga ditunjang dengan keberadaan dosen-dosen yang permalaman bagaimana cara mengetahuinya gampang di era modern ini teman-teman bisa melihat dari situs yang ada di atau yang dimiliki oleh universitas tersebut sehingga Teman-teman bisa mempelajari. Ini jumlah doktornya berapa? Uni program studinya apa? Swasta ini. Akreditasi jurusannya apa? Terus akreditasi fakultasnya apa? Akreditasi universitasnya apa? Itu tentu. Teman-teman harus mengetahui bahwa akreditasi setiap universitas itu berbeda. Ada akreditasi program studi, nih kan, agar akreditasi universitas. Kalau akreditasi universitas itu A, artinya, Penyelenggaraan pendidikannya setara dengan negeri. Itu yang poin pertama yang teman-teman harus ketahui adalah bagaimana kualitas dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Makanya banyak kita temui teman-teman ketika masuk perguruan tinggi di Pulau Jawa itu mahasiswanya dari luar Jawa, baik dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara itu. Mereka ngambil perguruan di Pulau Jawa. Ketika saya tanya, Rekan, kawan, kenapa ngambil perguruan di Jawa? Kenapa di sini? Kenapa tidak di tempat kamu? Mereka selalu merasa bahwa kualitas perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa itu lebih baik daripada yang di Jawa. Tetapi, ini perlahan pasti akan diperbaiki oleh pemerintah. Pun demikian, perguruan tinggi swasta. Juga seperti itu. Ada perguruan, beberapa perguruan tinggi swasta itu melakukan rekrutmennya itu ke daerah-daerah. Untuk calon uh, mahasiswa baru. Jauh-jauh hari mereka menyelenggarakan. Bahkan, ada universitas yang dalam mencari mahasiswanya itu dengan menggunakan effort marketing luar biasa, mau dengan tryout besar seluruh siswa Indonesia. Jadi pertama, lihat kualitasnya. Dari... Universitas tersebut, apakah sudah terbukti, baik negeri maupun swasta? Yang kedua, yang sangat penting adalah fasilitas teman. Jadi, kawan, untuk memilih universitas ini, kualitas itu sudah menjadi harga mati. Kenapa? Kalau teman-teman memilih perguruan tinggi, sedangkan yang kualitasnya dalam tanda petik kurang memadai. Itu sangat berisiko ketika teman-teman ngambil perkuliahan. Contoh, teman-teman ngambil perkuliahan tinggi swasta terus ambil program studi kedokteran. Sedangkan begitu kalau teman-teman cek universitas tersebut klinik saja tidak punya. Kan fasilitasnya tidak mendukung, Sehingga ini akan menjadi kendala. Ini akan menjadi kendala pada saat teman-teman melakukan proses pendidikan, kenapa? Karena teman-teman ketika ngambil perguruan kuliah, contohnya adalah kedokteran, sedangkan di situ teman-teman harus praktik dengan manusia, permasalahan dalam pengobatan manusia, sedangkan di situ alatnya saja tidak ada, begitu lulus teman-teman jadi kader. Bener nggak nih, bisa nggak nih? Ini gimana nih? Saya suruh bedah kan Nanti operasi mata salah yang dibuka. Hidung. Dengan. Operasi telinga salah pula nih, yang dibuka. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengambil program studi tentang keahlian, mohon betul cek dulu fasilitas yang ada di universitas tersebut. Kak, saya ambil ingin negeri, tapi ngambil ilmu komputer. Menurut kakek gimana? Saya menulis swasta apa negeri? Baik. Kalau saya memilihnya adalah teman. Nah, kalau kamu ambil mata kuliah atau ambil program studi tentang ilmu komputer, kamu selidiki dulu, cari informasi. Ini universitas buka program studi, ini berapa lama? Itu komputernya sudah kualitas bagaimana? Apakah masih menggunakan Pentium 1, 2, atau yang terbaru. Atau jaringan komputer. Menggunakan yang model lama, yang baru. Kan ilmu dan sama. Tentu beda. Perkembangan teknologi sangat pesat. Jadi, kalau teman-teman belajar di tempat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang fasilitas pendukungnya tidak menunjang, wow, bisa dibayangkan. Kualitas dari alumni itu yang sangat-sangat, teman-teman harus lihat adalah fasilitas. Jangan terkecoh gedungnya baru, buka lantai, 21 satu ya kan? lab, lab laboratoriumnya sih nggak ada, ini nggak ada. Sehingga universitas tersebut membingungkan untuk praktis saja, lu ada jatuh malah gedungnya aja nggak punya masih ngontra, hati-hati jadi fasilitas nomor 2, kualitas nomor satu kualitas peng universitasnya yang selanjutnya adalah fasilitas yang ketiga yang teman-teman harus amati adalah kembali, biaya pendidikan apakah biaya pendidikan yang kalian bayarkan, khususnya swasta, itu sepadan dengan kualitas-kualitas tadi baik dosennya, gedungnya, universitasnya, fasilitas pendukungnya apakah sepadan? Lalu, apakah sistem pembayarannya adil? Apa maksudnya adil? Adil itu artinya dari variabel-variabel pembayaran tadi yang kembali untuk proses perbaikan dan proses belajar mengajar di universitas tersebut bisa maksimal atau sepadan. Jadi jangan sampai kalian bayar SPP se satu semester 10 juta, tapi kuliah jarang-jarang. Praktikum sering tertunda. Jadi tidak adil. Carilah universitas yang memiliki dengan biaya yang sepadan. Gimana caranya? Gampang. Searching saja biaya mat kuliah di universitas A. Kalian akan munculkan. B dan sebagai bandingkan. Nah, selanjutnya masalah biaya. Kembali lagi. Apakah teman-teman mampu menempuh pendidikan di unit tersebut dengan biaya yang sudah ditentukan. Jadi kadang-kadang kadang berpikir hemat dan cermat itu perlu. Jangan sampai ter rugikan atau kita dirugikan. Nah, selanjutnya adalah peluang kerja. Baik, kalau swasta ataupun negeri terkadang kan, mereka itu membangun kerjasama dengan dengan universitas lain lembaga lembaga lain untuk membina para alumninya itu bisa lihat ada lowongan pekerjaan kemudian biro penyelam pekerjaan dan sebagainya bahkan ada beberapa universitas yang sudah memproklamirkan bahwa kuliah di sini pasti dapat kerja artinya apa mereka sadar bahwa ujung dari perguruan tinggi atau ujung-ujung dari teman-teman kuliah kan adalah kerja kecuali yang memang ingin bisnis bahkan beberapa universitas itu menjadi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang mereka nantinya memberikan kesempatan pada alumni alumni atau mahasiswanya untuk praktek praktek atau magang di sana dengan harapan memiliki kualifikasi dengan kualitas yang baik jadi peluang kerja dari temen, uh, perguruan tinggi apa jurusan yang teman-teman ambil itu sejauh mana Nah sel selanjutnya nomor 5 ya kan, teman-teman yang sebelumnya ketika masa SMA itu aktif di kegiatan OSIS kemudian ROIS kemudian uh, apa namanya eskul-eskul yang lain maka ada baiknya, teman-teman coba eksplor, lihat nih kegiatan intrakulikulernya seperti apa di universitas tersebut apakah maju atau tidak, BEM-nya bagaimana dengan? senatnya bagaimana, atau UKM-nya, kalau teman-teman senang pencinta alam UKM pencinta alamnya bagaimana senang dengan eh, sosial UKM palang merahnya bagaimana dengan? lalu kalau senang basket-basket seperti apa? Jadi, organisasi non-intra yang ada di kampus inilah yang menjadi kan, sarana bagi teman-teman mengembangkan potensi kalian. Kenapa? Kuliah itu enggak tiap hari dari pagi sampai sore. Kalau kuliah ke teman-teman ngambil SKS cuman 18, 16, 18, itu sangat-sangat banyak waktu luangnya. Maka pilihannya Kalian menjadi kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Atau memang ingin ikut atau ingin mengembangkan potensi-potensi yang teman-teman miliki. Kesempatan ya kan, menjadi seorang mahasiswa adalah membangun karakter. Ya. Jangan sampai kuliah. Kuliah jam 7, selesai jam 10, pulang sampai rumah main game. kos main game lagi. pulang lagi besok lagi. Nah, kupu-kupu, bergeritanya, Pak, Mas ketemuan di sini wah nggak tahu nih nggak tahu wah kemana aja loh jangan sampai kesannya jadi mahasiswa kurang kaul jadi kegiatan non akademik mahasiswa teman-teman juga tolong perhatikan kenapa ini bagian tidak terpisahkan banyak sekali alumni alumni uh, perguruan tinggi yang saat ini berkecimpung baik dunia politik, ekonomi maupun yang lain. Itu ketika mahasiswanya mereka bukan kupu-kupu. Kuliah pulang-kuliah pulang. Tetapi mereka juga sangat aktif. Di kegiatan kemahasiswaan. Teman, kegiatan kemahasiswaan itu asik. Asik banget. Yang menjadi wahana kalian. Untuk bisa bersosialisasi. Kemudian menempa karakter, menimba ilmu peng, ilmu sesuatu yang di luar kenapa? seorang sarjana itu dianggap telah memiliki kemampuan manajerial menjadi seorang manajer sehingga ketika kalian di kampus gunakan kesempatan kalian nanti kalau diterima untuk juga memilih ya. coba mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Puang ikut jadi aktif itu merugikan, ya betul. Kadang-kadang informasi tersebut betul, tapi terkadang tidak sepadan, sangat sepadan dengan apa yang akan dihasilkan. Jadi kalau ada paradigma aktivis nilainya tipis atau namanya uh, IP-nya kecil, maka jadilah aktivis dengan nilai yang sangat bagus, tetapi memiliki kualifikasi yang mantap. Yang keenam, yang terakhir menurut saya, ketika kalian memilih negeri yang adalah jaringan alumni. Kenapa saya buat jaringan alumni penting baik negeri yang swasta Coba teman-teman pernah lihat. Kami dari jaket ungu. Ya? We are the big family of Purple jacket, jaket ungu, terus jaket abu-abu, jaket kuning, jaket hijau dan sebagainya. Tertempel tuh di belakang, stiker mobil, di mobil di belakang ada stiker. Kami adalah keluarga besar ini lho. Kebanggaan, alumni. Nah, kenapa jaringan alumni itu bisa dikatakan merupakan salah satu kekuatan? Seperti diketahui bahwa, eksistensi seorang mahasiswa yang sudah lulus, alumni perguruan tinggi, itu sangat, ter, sangat erat dengan alumni jika mereka mampu kan, membangun jaringan komunikasi, baik yang masih kuliah maupun yang kuliah, untuk bisa mengoptimalkan peran mereka. Jadi, ikatan alumni itu sangat penting. Kan? Kenapa? Kalau teman-teman sudah masuk di perguruan tinggi A, apalagi dia munafik, baik negeri, maupun swasta, begitu kalian lulus di sana sudah. Terbentuk ekosistem, oh ini alumni UGM, ada tingkat adik emas, alumni IPP, UI, dengan UCU, Brawijaya, UDIPO, dan sebagainya, atau dari swasta, alumni Trisakti, BINUS, Bunda Dharma, menurut Pancasila, dan sebagainya. Itu sudah punya korsa tersendiri. Bisa dikatakan itu ada dirujukan, bang. Halo, saya, saya alumni sini, bang kali ada peluang apa sebab, oh iya, mereka udah tau, kamu udah apa ini, kamu kuliah di sini, iya. Pembimbing kamu ini, ini, sudah, udah, langsung akrab, langsung mudah. Bahkan, ini sudah menjadi rahasia umum, bahkan, kalau dalam suatu lembaga, baik pemerintahan maupun perusahaan, di situ terkumpul hanya beberapa alumni, satu alumni besar, itu sebenarnya jadi kekuatan kekuatan besar, nge-gank dia ada seperti ini, wah ini alumni A wah ini alumni B, dan sebagainya dia kalau pekerjaan nih, kalau pemimpinnya dari alumni A, oke okay, dia butuh, stop dilihatnya, masih ada nggak dari alumni A juga selalu bertanya, dari alumni kita ada tidak, nah teman-teman, ingat dalam memilih perguruan tinggi, main negeri maupun swasta, perhatikan, pertama kualitas pendidikannya ini kan? Kem, pendidikannya dosen seperti apa, laporan ilmiah seperti apa, kemudian status akreditasinya seperti apa, yang kedua adalah fasilitas pendidikannya memadai itu tidak jangan sampai kalian, eh, teman-teman mil negeri ternyata fasilitasnya abal-abal uh, atau juga memilih swasta fasilitasnya abal-abal, taruh -abal. rugi, kemudian biaya pendidikan terukur, sepadan tidak kalian bayar mahal ini kan, sepadan tidak kalian bayar uh, dengan efek tinggi, dengan uh, yang sudah keluar dengan biaya yang sudah kalian gunakan apakah sebenarnya? Kedua adalah peluang kerja, jadi kan peluang kerja dari alumni alumni yang dari sana itu seperti apa? Nah, teman-teman demikianlah akhir dari uh, pembahasan kali ini tentang lima alasan. Sebelum teman-teman memilih perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Semoga yang saya paparkan bermanfaat. Terima kasih atas dukungan uh, subscribe, like, dan share-nya. Jangan lupa bunyikan lonceng agar teman-teman tidak tertinggal akan video-video uh, yang baru kami buat. Terima kasih. Sampai jumpa.